Sebuah jawaban yang salah Tak tertulis di hatiku Masih membekas Meski kau telah pergi Ku masih merindukanmu Apapun yang ku fikirkan Jawab hatiku masih Selalu tentangmu, dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah, semua yang telah terjadi, suaraku tak bisa menggapai. Yang terakhir kali oh. Ku masih merindukanmu Apapun yang Jawab hatiku, masih selalu tentangmu, uh, uh, uh, uh, uh dapatkah kita? Mas semua yang telah terjadi Suaraku tak bisa menggapai Aku tak bisa menggapaimu lagi, bahkan untuk yang terakhir kali, oh bahkan untuk yang terakhir.